Penasaran, awalnya itu penasaran Sebenarnya penasaran ya Yang bikin penasaran itu adalah Si wanita ini dulu Dia jutek Cuman namanya aku ya, makin menjauh Makin cewek ini Memberi tantangan Aku makin ngejar biasanya kayak gitu Why is your... Tapi yang bikin aku mau sama dia, pertama jujur. Misalnya jujur dalam dalam hubungan, bukan bukan walaupun dia sering nechu, sering apa namanya, sering jahil, tapi kan kalau dalam hubungan itu dia jujur orang. Itu sih. Iya benar-benar mau menerima aku apa adanya dan mau belajar bersama. Dia juga orang yang penuh dengan komitmen. Jalin hubungan sama dia itu, yang nggak hanya cinta-cintaan kayak itu. Dia jauh ke depan, mikirnya jauh ke depan. Aku banyak belajar banget sama dia. All about Kenapa? Tanggal dulu kapan? 29 Mei dua puluh dua enam kok dua enam udah sembilan dua sembilan apa dua enam banget dua sembilan a few moments later teman mohon doa restunya semoga kita langgeng oke okay, restu dari kalian membuat kita semakin jos gendos gendos oke okay.